Wika tuh selamat siang ini dapat orderan dari sebagian ya Mbak Mei ini tokonya ini udah saya tulis ini yang dia ku salam oke <tuk tangan> eh hehehe wong geragen habis buat anda ini nih ikut nih habis lagi video yang youtube oh ini gue ngomong kafir di ini ini tak uneh ini YouTube kan tak review wis. iki tutupe kan tak delok, tak takoni wis. Ya Aku malah iki. press. Iki. Gimana malah ngepres gitu <tuk> lah ya? Eh, sarap popolahan. Gimana malah ditonjol di ke Almas, aku nggak nggak sempet ya. Ada tiang pun Almas. <tuk> nah, nah, nah, nah. Pas main gue, dia naik gue, masalah kura ya. Ngerti jam-jam, ngerti gih. Uh, eh, hotel Kurnia Popoi loh, Pak. Ya. Capek loh, ngetang kan loh, hotel loh, gih. Kurnia Popoi. Kan eta nek iki ana pertigaan kuwi ya. Terus ono kaya kasehanyar iki lho. Ya. Nah, iki pemiko sing nang lawang kiretan. Ya. Kak sido ngalus siti. Kan ngikuti kungan kuwi den titik aspal kuwi. Ya. Yeah. Kak retet ini tengah. Oh. oh, oh. tengah gak reteng. Lah kan nyelipno kiwon, kan tengen kan go yen menawa mikon meneng. Ya. Ah, to. mau cocok malah ndes. Yo malah kemunggah oh, trotoar. Oh, oh. <laughs> Aku ini... Apa yang ya? Ya lah... Nah, gede -gede tak, yo. Ya, ragu kan paling orang yo dihentikan. Ya. kacau. Ya, aku merasa... Wong-wong. Ya, semua. Ya, semua. Ya, yang Ya, Aman nah, <tuh> nah, kita lihat, ya. Ini taklah ya. Kan kuat ya, Aku enggak lu Aku elius ya, lah. Pesrono Semarang neh meninggal dengan kasus kayak <SILENCIO> macam. Langsung ikut meninggal meh Gerjino. Tongo-tongo, sing ngelarau-larau niku. Iya, netu petnas yo, sing larau di rumah sakit Stilo. sing sapa iku komplikasi WC ya padahal Nong di solo enong padahal lu lagi balik Ini kan datang Meninggal OANG Tak Melu meninggal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 Masalah kan sistem ini. Jadi ini, oh, jadi ini ada orderan langsung sistem di kok kurirnya sendiri hmm. ini ngabari. Okay. Mm -mm. Kita ini nggak robot pak, ini nggak nolong tukang Jakarta pun di robot Masukkan yo juga... ampuh ah, lah robot wes